Assalamualaikum Yuk jadi bagian Dari kebaikan Dengan mendukung Musa Official Store Jangan lupa di follow ya teman Hah? Hah? <tip> <tip> <tip> Hmm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 Okay. Eh, maksudnya kopi. <tuh> <tuh> <tuh> domba empat monitor, bagaimana kondisi di lapangan domba empat? <tuh> Aman, Elang dua, semua terkendali. Kenapa aku domba empat ya? <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Hah? Udah azan. Main detektifnya udah dulu ya. Udah masuk azan asar. Oke Nusa, kopi. Ini ya, Syifa. Makasih, Nusa. Ini kasih Syifa. Makasih ya. Iya, Rara, Sama-sama. Syifa, -sama. besok-besok main lagi ya. Iya, Ra. Suruh deh main handi <laughs> talkinya. Iya, Ra. Besok-besok kita main lagi ya. Eh, <laughs> uh, uh, Syifa, hmm? Abdul boleh minjem nggak handi talkinya? Mmm, <laughs> bukannya kamu mau sholat? Iya. Uh, tapi Abdul boleh pinjam ya? Boleh kan? Please, please, please. Ya udah boleh. Asyik, <tih> tapi jangan sampai hilang ya, Dul. Siap makasih Shiva. Yes, ini untuk elang dua. <tih> Siap, ini Susu buat kelinci satu <tih> ya. Bani, <tih> oh iya, buat domba empat mana? Gak ada. Yang di tokinya udah rusak, antenanya patah. <tih> <tih> patah kok bisa? Dul amat datang. <Risa> huh? Hmm, Siva, Abdul minta maaf ya Sabtu kemarin. Hah? Hmm, huh? hmm. Wah, ada yang marah nih. Hmm. Hmm. Sabtu kemarin kenapa Dul? Sabtu kemarin pas mau balikin handy tolkinya ke rumah Shiva. Eh, pas di tengah jalan, Abdul ikut jalan juga. Duh, mesti ngejar lagi. Aduh, gitu ceritanya, Nusa. Hmm. Oh, pantesan tadi di sekolah kamu gak tegur-teguran sama Abdul, Siva. Bukannya Abdul udah minta maaf sama kamu?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 ini antena handy tolkinya udah Abdul perbaiki. Dimaafin kan? Hmm. Hmm. <laughs> Wah wow, hebat. Udah kamu betulin ya, Dul? Canggih, Abdul. Hmm. Taps. Makasih, Nusa. <laughs> Maafin Shiva juga, marah sama kamu nya kelamaan. <laughs> Gak apa-apa. goin main, nggak mulai-mulai. Kelinci <tuk> <tuk> satu, kelinci satu. Wah kalau gitu, Suva jadi tim medisnya. Nah, Abdul jadi detektifnya. Wah, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, detektif Abdul dan Nusa bergerak ke TKP. Siap, okay, meluncur! <tuk> Hmm. hmm, mana ini penjagaan? Hmm. Hmm. Hmm. Nanda Nusa hmm? terpilih sebagai perwakilan dari sekolah huh? untuk mengikuti pertandingan bola tingkat SD sejak Bodetabek. Hah? Huh? Yang bener rumah. kesal salah bacakan rumah. Iya nih. Coba bisa baca sendiri. <laughs> Alhamdulillah. Selamat ya sayang. Huh? Nusa kepilih. Nusa Maksudnya keren, keren Nusa kepilih dur. Masya. Yeah. banget sih, hmm. pasti dapat hadiah dari Uma ya. Hmm, sini, ra, sinilah. Ra. Eh, <tik> <tik> <Dua> Nusa <tik> terkabul, eh, Nusa kepilih mewakilin sekolah untuk tanding bola eh, eh, eh, eh, eh, Nusa Selamat ya, Nusa Duh, Kita lanjut eh, yuk eh, eh, eh, Ah. Ah. Wow. <laughs> Kenapa bisa Nusa yang kepilih ya Kalau ngomongin skill Abdul kan gak kalah jago dari Nusa hmm. Udah latihan serius Walau gak kepilih ah. Gak fair <coughs> <coughs> Ya Allah Abdul kan udah berdoa kalau Abdul pengen banget jadi perwakilan sekolah, Abdul, eh Nusa, Rara, kalian udah dari tadi di sini? Iya. Berarti kemarin kak Abdul pura-pura senang ya? Ra eh nggak gitu kok Korak, Nusa jangan marah sama Abdul ya, jujur. Abdul pengen banget mewakili sekolah. Hmm? Abdul udah doa hmm. siang malam, tapi doa Abdul gak dikabulin. Istighfar dulu. gak boleh gitu sama Allah. Hmm, pasti doanya hmm. salah, makanya gak dikabulin. Hmm. Hmm. Eh, jangan ngomong gitu. Tapi kata Uma, hmm. berdoa juga ada caranya kan? Hmm. Ada caranya, Siap mm -mm. doa tangan Abdul kayak gini kok, mm. emang harusnya kayak gimana? Berdoa itu ada adabnya, Dul. Mm. Tadi kamu bilang kamu udah doa, mm -mm. tapi belum terkabul. Gak boleh bilang gitu. Iya, itu namanya, ke Abdul berbuk sangka sama Allah. Mm -mm. Astagfirullah.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 waktu di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Contohnya pas azan, antara azan dan ikomah. Terus hmm, pas turun hujan, ya kan kak? kak. Oh, iya, ya. Sekarang aku udah ngerti ada perdoa. Eh, azan ashar tuh. Amin. Hmm.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 Makasih ya, Ra. Sama-sama, Kapdul. Udah ini, sah. Ayo, dululah. Yuk. Dul. Nanti ajarin Nusa Juggling ya. Di jago tuh. Nah. <laughs> Yeah, <laughs> ya, cocok. aku yeah. mau. Itu telatnya 1 juga. Ai boleh juga. Yang ini kuangnya untuk racun. Sip, pokoknya yang binting kausin aja. Bau cok, bau cok. Iya. Aku mau karet yang rasa nah, keju ya, Kak. Ah. Crispinter, Crispinter ku sabar. Ra ra. Ah, ini. Tarang. Taten kali. <laughs> Mantap. Bau cok, bayarin bareng sama kanu saya. Oh. <laughs> uh <-huh. laughs> Pak ini lima ribu untuk wafer. Tapi, itu Sirara tadi minta ditraktir juga dia. Jadi hmm? kurang dua ribu, kan? tadi katanya gak mau jajan. <mess nói> Gimana sih? <mess> uh, jadinya gak mau jajan sih, y tapi sekarang mau jajan. Uh, ya, <mess> uang aku tinggal seribu. Waduh, kalau nanti dikasih, aku gak bisa jajan lagi. Pak bentar ya. nusa ambil uang buat bayar jajanannya ramai hati-hati hey, lusa, lusa. hati, -hati lusa. Jangan repot kali lah kau. Pakai bulang segala. aduh. Ternyata masya Allah ya pahala mentraktir teman. Iya ya. Kata Pak Ustadz tadi kita jadi terhindar dari neraka sejauh tujuh hari. Iya nih kita harus membiasakan mentraktir. Iya betul-betul. Eh, Abdul, Siva ke warung baucek yuk. yuk. Ayo ayo ayo. Hmm jajan apa ya? Hmm... Rara moja nih. Hmm... Pasti nggak <tuk> banget lagi. Hmm. Apa Rara aku traktir aja? ya? Hmm... Rara! Kabel. aduh Sekarang Abdul yang traktir ya. Oh? Kamu suka keripik keju ini kan? <tuk> Hah? Beneran nih <di> kak <tuk> Abdul? Iya beneran. Asli! Rajuki anak soleha. <tuk> <tuk> eh, Panas-panas hmm. ini, enaknya makan es krim hmm. strawberry ini kan, Ra? Iya juga, Kak. Hmm. Alhamdulillah, Biskuit wafer, wafer, sama coklat hmm. buat rara. Lollipop unicorn, sama susu vanila dingin buat rara. Alhamdulillah, ini ya, ya. hmm. semua buat rara. Iya, iya, buat rara itu semua buat rara. Makasih. Hmm. Uh, ah, Nusa, ngomong-ngomong. Hey, apa adik kau hari ini ulang tahun? enggak kau, pao cok kenapa kalian baik kali jajarin Oh, Abdul sama Siva lagi lomba traktir temen. <gulis> <gulis> iya pao cok kata Pak Ustadz, Rasul menyukai orang-orang yang memberi makan kepada saudaranya karena pahalanya besar oh, banget dapat pahala banyak ya. Oh. Iya. Hmm. Nah ini uangnya pa Ucok. cok. Uang kalian loh, aku loh, kembalikan. Eh, <tuh> <apa dibalikin? tuh> ya, eh, aku pun maulah dapat pahala yang besar dari traktir Rara. Nah, <tuh> jadi hari ini yang dapat pahalanya Pak Ucok dong. <tuh> <tuh> Empat eh, <mantas> kali. <tuh> Kalau gitu Hah? besok traktirnya gantian aja. I I really biar Lara bisa makan gratis terus deh. Ah. Aduh. <laughs> ya. <laughs> <Bantang>. Bentar <laughs> sedikit lagi loh. Dibayarin gue <laughs> ga? Oh, mau traktir siapa? lagi? Hehehe, <laughs> mantep <Bantang. laughs> <laughs> <laughs> kan. Hah? Hah? Pak Uca, ah, eh, Rara yang cantik, yang manis. Hei <laughs> eh, kau mau belanja apa? Hehehe, <laughs> mau dapat pahala lagi, enggak? <laughs> <laughs> Maaf,